Assalamualaikum, hai hey semuanya Di video kali ini, aku akan membuat video ucapan Selamat menunaikan ibadah puasa dengan menggunakan aplikasi KineMaster Seperti apa videonya? Ini dia Oke, langkah pertama kita pilih Create New Kemudian pilih Aspek Rasio 16 banding 9 Kemudian disini kita akan memasukkan gambar latar yang berwarna hitam Kemudian kita panjangkan durasinya Kemudian pilih layer, lalu pilih Media Kita akan memasukkan template videonya Yang ini Kita samakan klipnya Dengan template video Kemudian kita fullkan layarnya. Oke, selanjutnya di detik 3 second kita akan memasukkan video green screen. Di sini, kemudian pilih layar, lalu pilih media kalian yang ingin mendapatkannya silahkan download linknya ada di deskripsi kemudian kita pilih uh, rotate kita mirroring posisinya jadi dari sebelah kanan kemudian kita pilih chroma key kita pilih enable lalu kita atur kira-kira di lima kemudian checklist Oke, kemudian di detik yang sama kita akan memasukkan sebuah foto yang sudah dihapus latarnya kemudian kita pilih layer, lalu pilih media sama seperti video tahun lalu di sini aku membuatnya dengan menggunakan foto yang sudah dihapus background-nya kemudian kita perbesar tempatkan di sebelah sini Kalau sudah kita pilih animasi masuk, pilihin animation, lalu kita ke bawah. Di sini aku menggunakan enter slide up. Dan untuk durasi kita setting di 2 second saja. Kemudian di sini kita akan memasukkan untuk gambar masjidnya di detik yang sama pilih layer lalu pilih media untuk gambar masjid ini bisa kalian mendapatkan linknya ada di deskripsi kita samakan untuk durasi klipnya kita tempatkan kira-kira di sini kemudian kita atur untuk in animation di sini sama kita gunakan hanya saja untuk waktunya kita setting di tiga second. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan efek cahaya. Pilih layer, lalu pilih stiker Di sini untuk kalian yang ingin mendapatkannya silahkan download di assetkin master, yaitu efek bokeh 2. Kemudian kita perbesar lalu checklist selanjutnya untuk lapisan cahaya ini kita atur ke belakang pilih icon lalu pilih send to back lagi kita kedepankan dua kali Oke seperti ini kalau sudah checklist untuk sementara hasilnya seperti ini Oke okay, selanjutnya kira-kira di detik 6 second kita akan memasukkan teks pilih layer lalu pilih teks di sini kita akan memasukkan kalimat pertama yaitu marhaban ya ramadan kemudian oke okay. lalu kita pilih jenis fontnya di sini kita akan menggunakan yang Roboto Black untuk warna di sini kita akan menggunakan yang berwarna oranye ini. Kemudian kita akan menempatkannya di bagian atas. Untuk tag optionnya kita atur di kira-kira 20. Kemudian kita perkecil. Kita tempatkan di bagian tengah. Kita panjangkan sesuai dengan klip. kira sudah pas, kemudian kita pilih animasi masuknya kita pilih fade satu second dan animasi keluarnya fade satu second. Kemudian kita akan membuat animasi teksnya. Di sini kita akan potong, kemudian kita lagi di 14 second selanjutnya kira-kira di 19 kita potong selanjutnya kita potong di 22 sudah kita akan menduplikat kalimat ini kita akan membuat teks kalimat yang kedua kemudian kita tempatkan di 10 second kita geser saja kemudian panjangkan durasinya lalu kita tempatkan di sini Kalimat yang kedua, di sini kita akan memasukkan "selamat menunaikan ibadah puasa". Kita perbesar kemudian untuk jenis fontnya, "dancing script bold", yang kita gunakan. Lalu kita akan memasukkan outline atau stroke untuk teksnya. kira-kira di 15, kemudian kita akan memberi animasi masuknya. Di sini kita akan menggunakan yang wipe break atau usap ke kanan. Untuk waktunya kita setting di 3 second, kemudian checklist. Untuk sementara hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menduplikat teks ini kemudian kita akan potong di sini lalu kita tempatkan di bagian bawah dan untuk kalimat yang terakhir Ramadan 1443 hijriah Oke kira-kira sudah selesai kemudian kita pilih icon gear ini, lalu kita pilih animasi keluar untuk videonya memudar di satu second maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke kalau sudah pilih ikon yang ini lalu kita save cukup mudah bukan kalian juga bisa melakukannya Oke sekian dulu tutorial dari saya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jika yang baru bergabung ke channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum